Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Hari ini gua mau ngajutin buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang viral di tiktok lagi So karena series tiktok ini salah satu yang paling favorit di playlist format Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini menurut gue cukup misterius. Karena sampai sekarang viewers tiktokers ini itu juga masih bingung guys. Kok bisa kejadian kayak di video ini? So, sedikit latar belakang cerita. Ada seorang tiktokers bernama Sabrina dari Amerika. Doi tinggal di sebuah rumah di mana bertahun-tahun yang lalu rumah itu sempat dipindahin pakai jasa pindah rumah. Anyway, rumah yang tadi itu dipindahin ke sebuah lahan kosong deket sebuah kuburan tua. Tapi kuburan itu masih aktif atau dipakai sampai sekarang. Dan juga ada cerita lain. Katanya dulu sebelum dia menempati rumah itu penghuni sebelumnya itu adalah seorang bapak tua yang tinggal sendirian di rumah itu dan juga nggak lama sebelum dia pindah bapak itu meninggal di dalam rumah itu. Nah suatu malam tiba-tiba anjingnya Sabrina tuh kayak heboh dia teriak-teriak dan gonggong -gong ke salah satu sudut rumah seolah kayak ada orang asing yang masuk ke rumah dan nggak lama setelah itu Sabrina dapat notifikasi di handphonenya ternyata kamera CCTV-nya berhasil merekam ada sebuah gerakan di halaman belakang rumahnya. Coba deh kalian perhatikan video ini baik-baik. Take a look. no one's out back. Check this out. Watch in between the square. Mainly watch this spot right here. You can see a shadow up here. Boom. And no one's there. And then you see this little orb right here. Then you watch, keep... baby. We got. No one's out back. Ada sebuah bayangan hitam yang kayak berdiri di depan teras halaman belakang rumah Sabrina ini. Dan gak cuma itu, ada sebuah cahaya aneh yang kayak terbang-terbang di sekitar situ. Mereka bilang, abis kejadian yang barusan, mereka tuh langsung keluar ke situ dan ngecek halaman belakang rumah mereka. Tapi, di situ mereka sama sekali gak nemuin siapapun. Tapi, abis video yang tadi tuh viral, banyak viewersnya yang ngeraguin dan bilang kalau yang tadi itu cuma bayangan orang dan lagi megang senter aja. Akhirnya, mereka coba buat ngebuat lagi video yang tadi tapi kali ini direkayasa, guys. Pakai cara yang diasumsikan sama viewersnya. Sabrina All right, walk, walk outside No, she has no shadow. Shut the light off. Do it. All right, walk over there. No shadow. Look at that shit. Dan ternyata cara yang tadi itu nggak bisa. Sabrina coba buat berdiri di depan teras dan megang senter. Tapi sekali-sekali nggak ada bayangannya. Tiktokers bernama Gabriel Quinn coba buat main ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakitnya itu udah tutup lama banget guys. Ditutup tahun 1973, jadi sekitar 50 tahun yang lalu. Sebenarnya mereka datang ke situ tuh sama sekali gak ada niatan buat bikin video TikTok atau apapun. Mereka cuman mau explore dan jalan-jalan aja. Tapi tiba-tiba pas mereka ada di situ, ada sebuah kejadian yang sangat aneh. Video yang barusan itu langsung viral di TikTok, dan abis mereka dengar suara-suara yang tadi, mereka langsung telepon 911, minta pihak kepolisian buat datang ke situ. Mungkin di situ ada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Seperti yang bisa kalian denger ya, tadi ada suara kayak help, help me. Dan pas pihak kepolisian datang ke situ, mereka tuh sama sekali nggak nemuin siapapun. Padahal suaranya tuh jelas banget ya, kerekam di kamera. Abis video yang tadi tuh viral, ada salah satu viewers Gabriel ini yang nge DM dia. Orang ini bilang, kalau di deket situ emang ada rumah sakit jiwa lain yang masih buka sampai sekarang, dan mungkin aja barangkali memang itu suara dari salah satu pasien yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Kalau dilihat di peta sih emang bener ya, ada kayak pusat perawatan pasien sakit jiwa di deket rumah sakit yang tadi, tapi jaraknya tuh nggak sedeket itu, guys. Ya, kira-kira sekitar satu setengah kilo, dan sekarang coba deh kalian pikir, mana ada suara orang yang teriak sekenceng-kencengnya dan masih kedengeran dengan jarak satu setengah kilo. Menurut gue nggak mungkin banget ya. Dan suaranya tuh kayak deket banget di kamera. So, menurut gue kayaknya suara cewek yang tadi tuh bukan berasal dari rumah sakit yang itu deh. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri suara siapa tadi yang terekam di video Sabrina. Video yang ketiga ini simple tapi menurut gue creepy banget. Video ini sempat viral banget di TikTok, tapi nggak jelas sumbernya dari mana. Jadi gue sama sekali nggak tahu siapa yang ada di dalam video ini dan di mana video ini diambil. So ada seorang gadis kecil yang lagi tidur sendirian di dalam kamarnya. Kayaknya sih ini udah malam dan dia mau siap-siap buat tidur. Karena do itu kayak udah pakai selimut gitu guys, jadi udah sembunyi di bawah selimut. Tapi tiba-tiba do itu kayak takut banget sambil ngeliat ke arah salah satu sudut ruangan yang ada di kamarnya. Ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa goyang-goyang sendiri. Si bocah ini ketakutan banget sampai dia nggak bisa ngomong. Dan beruntungnya, bapak si bocah ini tuh datang tepat waktu buat nenangin si bocah ini. Dan terakhir kalian juga bisa dengerin suara tangisan doi. So, menurut gue kayaknya ini bukan video settingan ya atau video prank. Ada beberapa komen dari viewers yang bilang mungkin aja kursinya tuh goyang karena gempa. Makanya bapak itu langsung datang ke kamar buat nyelamatin adik ini. Tapi menurut gua kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau memang itu goyang karena gempa, harusnya kamera nanny ini itu juga goyang, guys. Dan seluruh barang di kamar itu juga pasti goyang. Tapi kalian bisa perhatikan baik-baik di video yang tadi. Yang goyang itu cuma kursi itu doang. Tiktokers bernama Caitlin tuh aktif banget nge-share video-video tentang tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Doi itu lagi seneng banget dan enjoy dengan aktivitasnya karena Doi itu dulu sempet susah banget punya anak dan sekalinya punya anak langsung dikasih kembar tiga, guys. Wow. Doi nge-share apapun kegiatan tentang anaknya, tapi sama sekali nggak ada satupun yang ada hubungannya sama paranormal. Sampai suatu hari tiba-tiba kamera nikon yang ada di dalam kamar anaknya merekam sebuah kejadian yang aneh banget. Tiba-tiba ketiga anak Kathleen tuh kebangun pas subuh dan ngelakuin hal yang aneh banget. Mereka bertiga tuh kayak heboh banget, teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk ke arah salah satu sudut yang ada di kamar ruangan itu. Seolah mereka tuh kayak lagi ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera. Si Kathleen ini juga bingung karena dia tuh sama sekali gak tahu anaknya tuh lagi ngapain. Dan dia juga gak nge ya, ada apa di ruangan itu kok bisa sampai heboh itu. Sampai suatu malam tiba-tiba salah satu anaknya tuh kebangun tengah malam. Dan bilang kalau dia melihat sesuatu di sudut ruangan yang sama. <San -tian> Dia berkali-kali ngomong monster Dan dia bilang kayak monster on the wall Dia ketakutan abis ngelihat monster di tembok Apakah emang bener ketiga anak yang tadi itu ngeliat ada penampakan monster yang muncul di tembok Dimana sosok itu nggak kerekam di CCTV Atau jangan-jangan bocil yang tadi itu cuman mimpi buruk aja so video yang berikutnya ini cukup misterius menurut gue karena gue sama sekali nggak tahu siapa original uploadernya siapa cewek yang ada di dalam video ini so video ini viral di TikTok tentang seorang cewek dari Belanda gue tahu Doi dari Belanda karena Doi ngomong pakai bahasa Belanda di dalam video ini Doi ada di dalam rumahnya malam-malam dan tiba-tiba ada kejadian aneh yang terjadi bertubi-tubi persis di depannya Mulai dari lampu gantung yang goyang-goyang, lampu ruangan dapur yang mati dan nyala berkali-kali, rak dan lemari dapur yang ngebuka sendiri, sampai ada sebuah penampakan bayangan hitam yang muncul persis di depan Doi. Padahal beberapa detik sebelumnya sama sekali nggak ada siapapun selain Doi di situ. Bayangan itu kayak ngintip ke arah Doi dari kegelapan. Dan kalian perhatikan baik-baik deh, sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detailnya, sama sekali nggak ada wajahnya, cuman warna hitam doang. Dan kalau gue perhatiin siluetnya ya, sosoknya itu kayak suster. Iya gak sih? Gue gak tahu video ini real atau settingan, tapi yang pasti video ini creepy banget, men Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gua mention di video. Semua linknya ada di bawah. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.